selanjutnya Kita akan mengambil kartu keuangan seorang Leo di bulan Juli tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu rekerjaan seorang Leo di bulan Juli tahun 2021 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Juli tahun 2021 jika kartu per kategori sudah kita dapatkan kini misalnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Leo di bulan Juni tahun 2021 pertama support energi kepada kesehatan selanjutnya support energi kepada keuangan selanjutnya support energi kepada tarik dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang Leo di bulan Juni tahun 2021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 Secara umumnya, cukup itu diartikan tentukan pilihanmu, lepaskan keraguan dan mulailah melangkahkan kaki. Dan di sini akan membuat beban pikiran kepada dirimu sendiri. Dan di sini untuk kesehatan Sewang Leo di bulan Juli tahun 2021, seorang Leo akan mendapatkan. Yang dimana di sini beban pikiran untuk menentukan jalan hidup, arah jalan hidup, yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Leo di bulan Juli tahun 2021, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan susah tidur malam, yang dimana di sini selalu memikirkan arah dan tujuan hidup ke depannya, dan untuk support energinya adalah page open. Secara umumnya page open itu terkait seorang anak, dan di sini menggambarkan. Seorang Leo akan mendapatkan kesehatan yang menurun di bulan Juli tahun 2021, yang dimana di sini mendapatkan beberapa pikiran. Namun di sini seorang anak akan selalu mendukung mendoakan seorang Leo agar semakin bangkit, mukon dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kesimpulannya adalah, the magician. Secara umumnya the magician itu diartikan mahir dalam hal-hal yang disentuh, mahir dalam segala hal, mahir dalam mengatasi semua permasalahan dan jika kartu the magician kita gabungkan dengan kesehatan seorang Leo di sini menggambarkan sosok seorang Leo memang mendapatkan beban pikiran di bulan Juli yang dimana mana mendapatkan penurunan kesehatan namun di sini seorang Leo akan mampu mengatasinya yang didukung didoakan penuh oleh seorang anak yang selalu mensupport seorang Leo agar bangkit dan melawan dari kesehatan yang menurun dan untuk kartu keuangan seorang Leo adalah Nine of pentacle ataupun 9 koin Secara umumnya, line of itu diartikan kondisi berkecukupan dan apapun yang akan dilakukan akan membuatkan hasil serta mendapatkan income kepada dirinya sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo di bulan Juli tahun 2021 berada dalam kondisi berkecukupan, berada dalam kondisi yang ada peningkatan yang dimana di sini setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Leo untuk mendapatkan income akan berbuah manis di bulan Juli tahun 2021. Dan disini juga tidak tertutup, kemungkinan seorang Leo akan membuka pintu rezekinya dengan suka berbagi kepada orang lain, orang yang membutuhkan. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle Secara umumnya, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang dekat dengan Leo, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas Leo sendiri. Dan disini menggambarkan keuangan seorang Leo pada dalam kondisi berkecukupan yang dimana disini, setiap pekerjaan yang dilakukan akan berhasil membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya, kepada finansial, yang dimana di sini selalu didoakan oleh orang tua Leo sendiri, dan di sini juga tidak terbuka. Kemungkinan pintu rezeki seorang Leo akan terbuka, yang dimana di sini seorang Leo suka berbagi dengan orang tua, orang-orang yang membutuhkan. Jika kartu de- kita hubungkan dengan keuangan seorang Leo di sini, menggambarkan. Sosok seorang pihok mampu mengatasi, mampu mencari solusi, mampu melihat peluang, dan mampu membuka pintu. Sekali bulan Juli tahun 2021, yang dimana di sini akan mendapat positif kepada keuangan, yang dimana di sini ada peningkatan keuangan, yang dimana di sini pintu terus kita buka, yang dimana di sini kondisi berkecukupan dalam kategori keuangan, yang didukung penuh oleh orang tua, Leo sendiri, dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah two of one ataupun dua tempat. Secara menyetrukkan itu diartikan, kita tidak bisa melakukan pekerjaan sekaligus. Kita harus memilih: lakukan satu persatu, mendapatkan dua tawaran pekerjaan, dan di sini menggambarkan, untuk pekerjaan seorang Leo di bulan Juli tahun 2021, ada beberapa prediksi. Yang pertama di sini, seorang Leo baiknya lakukan satu pekerjaan, tentukan satu pekerjaan yang dimana di sini akan... Lebih maksimal berdampak positif kepada kehidupan yang dimana di sini juga dilukung dengan kartu cuokpan yang membuat beban pikiran kepada seorang Leo di bulan Juli tahun 2020. Di sini juga menggambarkan bahwa saya seorang Leo akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan finansial yang dilukung kartu naikkan kartel. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan membuka usaha yang baru, usaha cabang yang dimana di sini satu bentuk usaha untuk meningkatkan keuangan yang berhasil, yang didukung dengan kartu, main open tackle, apapun usaha pekerjaan yang ia lakukan akan membuatkan hasil yang maksimal kepada keuangan karir kehidupannya. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan semua karir pekerjaan ini akan tercapai apabila seorang Leo lebih fokus, lebih giat untuk menjalaninya. Dan untuk kartu support energinya adalah... Page of Cups. secara umumnya page of Cups itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo ada beberapa prediksi di dalam kategori kait pekerjaan, yaitu menentukan pilihan pekerjaan. Namun di sini, tentuan pilihan itu akan berdampak positif kepada kehidupan dan di sini mendapatkan dua tawaran pekerjaan, serta di sini membuka sebuah usaha cabang usaha tambahan yang didukung penuh oleh anak, serta di sini seorang Leo mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak Leo sendiri. Dan jika kartu demikian kita gabungkan dengan kategori pekerjaan seorang Leo di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mampu menangani semua hal di dalam kategori pekerjaan yang dimana mana di sini tujuan untuk mendongkrak kehidupan keuangan finansial lebih bagus lagi serta di sini mempunyai tujuan untuk membagikan keluarga membahagiakan anak Leo sendiri yang dimana mana di sini anak Leo dan keluarga akan mendoakan Leo agar rezeki karirnya lebih bagus lagi dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 8 of cup ataupun 8 sialah. Secara umumnya 8 of cup itu diartikan jalani, lihat, selami dan renungkan di mana untuk mendapatkan solusinya. Dan nah, di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Leo di bulan Juli tahun 2021, hubungan asmaranya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini seorang Leo perlu melihat, menelusuri dan merenungkan diri untuk menemukan jalan yang dimana di sini akan mendapatkan keharmonisan kebahagiaan. Di dalam kategori hubungan asmara bersama pasangan yang lebih bagus lagi, dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Leo sedang mencari-cari pasangan di bulan Juli tahun 2021, yang dimana di sini bertujuan untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, ke jenjang pernikahan yang tujuannya untuk mendapatkan keharmonisan keturunan di dalam kategori hubungan asmara, dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya Queen of itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Leo sendiri. Dan di disini menggambarkan sosok seorang Leo yang sedang single akan mencari cari pasangan di bulan Juli yang dimana disini bertujuan untuk melakukan kejadian jalan yang lebih serius yang dimana disini Queen of merupakan pasangan yang dicari oleh seorang Leo di bulan Juli untuk mendapatkan keharmonisan hubungan asmara. Dan sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan Melihat sisi baiknya dan akan merenungkan diri untuk menemukan jawaban yang lebih bagus, yang dimana sini Queen Open akan merupakan pasangan seorang Leo yang selalu mendukung seorang Leo untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih harmonis di bulan Juli tahun 2021. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Leo di disini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang mahir menangani dalam kategori permasalahan hubungan asmara yang disupport didukung penuh oleh pasangan Leo sendiri. Dan di sini juga denision menggambarkan bahwasanya seorang Leo yang sedang single akan mendapatkan seorang pasangan di bulan Juli yang dimana disini di sini bertujuan untuk mendapatkan keharmonisan yang dimana juga di sini tujuan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius di bulan Juli tahun 2021. Dan untuk akan keberuntungan seorang Leo itu berada di angka 2, 29, 92, 28 dan 81.